Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ya kali ini dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah semoga sobat-sobat semua sehat semua nah kali ini dalam video saya saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara pemasangan keramik apakah keramik? keramik adalah mosek atau yang dipakai untuk Dipakai dipasang pada rumah-rumah bangunan-bangunan supaya nampak bersih Nah seperti ini yang sudah pasang sobat Nah seperti ini bagaimana caranya pemasangannya Nah cara pemasangannya begini sobat Nah yang pertama yang kita butuhkan adalah bahan-bahan dan alat-alatnya kita siapkan dulu yang pertama palu siapkan dulu palu. Nah, yang kedua ada meteran atau talitip sopada. seperti ini talitip. Nah, yang ketiga kita siapkan seperti ini ceter atau sudu bata. Nah, seperti ini. Yang keempat ada godem seperti ini. Ini godem bukan godem atau apa yang penting ini karet. Nah. Nah. Kalau buat bisa pecah. Nah, bagaimana caranya? Kita mak dulu antara ujung sama ujung, ujung sini sama ujung sana kita mak. Nah, ini tadi sudah saya mak, saya kasih mak. Ini kurang lebih jaraknya 50 cm atau setengah meter. Nah, setengah meter kita timbang dulu pakai itu pipe. Kita timbang dalam pemasang, pemasangannya terakhir. Cm, lebih dua senti saja, lebih tebal lebih bagus. cuma kalau tebal-tebal biayanya pun banyak. jadi ya dua senti kurang lebih ya. oke langkah pertama, lahannya tadi seperti ini kita siapkan luhurnya, luhur, luhurnya jangan terlalu kering juga jangan terlalu lebih yang sedang saja. ratakan Nah seperti ini coba Dikatakan dulu Jangan buru-buru Santai yang penting bagus Buru-buru jelek percuma coba Nah seperti Ini kita ratakan Kita ratakan dulu Kurang lebih ketebalan saya bikin 2 cm Kita bikin 2 cm coba Nah Antara benang sama ini Jaraknya 50 cm Atau setengah meter Karena keramik yang kita pakai Ini ukurannya 50 kali 50 Nah begini sudah rata Perwak kita perwak seperti ini Nah kita lubang atau apa ini namanya Seperti ini Kita perwak dulu Nanti kalau kita gepuk keramiknya Atau kita pukul Ini ambil sobat Ambil atau apa Nah seperti ini Terus kita ratakan dulu Nah langkah berikutnya Kita siapkan keramiknya sobat Sesudah ini rata kita siapkan keramiknya kita siapkan keramiknya bentar dulu, ini belum rata 50. Langkah yang kedua keramiknya kita taruh dulu pada atas ini ya Kita ember. Nah kita siapkan semen, semen. Ini semen seperti ini nggak pakai pasir ya. Kita semen saja kasih air. Ini jangan terlalu tebal kita taruh sampai rata, rata semua rata supaya apa? supaya lekatnya pada pada lulu itu bisa bagus bisa kuat nah kita ratakan dulu kita rata sampai ujung-ujung kita ratakan semua nah ini jangan terlalu tebal tinggi saja yang penting ada rata Nah sudah Kalau sudah lalu kita pasang Kita bersihkan dulu keramik yang sudah kita pasang Kita bersihkan Nah Lalu kita Pemasangannya mudah saja Kita taruh Nah seperti ini Kita taruh Kita taruh antara Benang dengan harus sama sobat, karena benang ini sudah timbang jadi harus sama, harus rasa nah, sudah putih ini kurang turun, kita pukul nah mukulnya pun jangan terlalu keras sobat, nanti bisa pecah pelan saja, asal bagus nah, sudah saja sobat, lihat nah, sudah rapi kan, nah seperti ini ini benang sudah Udah, sobat. Nah sekian sobat Tutorial dari saya Jangan lupa subscribe besok Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh